Oke okay, halo semuanya kembali lagi di channel saya, channel tercinta Lagi-lagi <laughs> uh, kali ini, di video kali ini saya akan menjalankan requestan para viewer ya Itu coba offroad lagi pakai Mitsubishi Pajero Sport ya Sip, kita coba offroad pakai mobil ini ya Ini, -ini cepet sekali mobilnya ya <laughs> cepat nggak sih? Nggak sih. Kelihatannya kok kayak rendah gitu loh mobilnya. Nah ini kita sudah mau masuk gangnya ya sebelah mana ya? Saya nggak lupa-lupa gitu loh kalau udah sampai sini. Nah ini dia. Kelewatan kan. untung sepi jalannya RT 045 oke masuk kita ke gedang sini RT RT 045 ya Wih. Oke, ini hari menjelang sore let's see kita coba overroot <laughs> langsung gas waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh Ya. Wui, wui, wui. Oke nanti kita coba balik lagi ya. Kalau dari sisi, dari sisi sebelah sini bisa nggak? Oke. Aduh ya, ya tidak. Girboknya nyangkut di angka 5 Udah turun dulu dah gampang mudah ternyata nggak seperti Toyota Avanza yang kemarin ini kita coba mundur kita balik lagi ke jalan tol kali ya oke kita balik lagi ke jalan tol yang tadi kita selalu kalau dari off road saya selalu menyempatkan masuk jalan tolnya nanti keluar jalan tol baru saya closing ini. oke Eh. kita bayar tol dulu Oke. eh ditutup <laughs> siap to rest area di sebelah sana